bagi sharing tentang body wash atau yang biasanya disebut sebagai sabun mandi nah teman-teman sudahkah kita menggunakan sabun yang tepat? Tahu gak sih penggunaan sabun mandi yang kurang tepat khususnya untuk kamu yang memiliki jenis kulit yang cenderung dapat membahayakan loh selain membuat kulit kering juga akan mengakibatkan iritasi pada kulit tetapi kulit kering dapat diatasi dengan sederhana kok Kamu hanya perlu konsisten untuk mengatasinya Salah satunya adalah menggunakan sabun mandi yang mengandung pelembab agar kulitmu tetap segar dan lembut sepanjang hari Nah teman-teman di sini saya memiliki solusinya Teman-teman bisa menggunakan GNH Body Wash Yang bisa membantu menyegarkan dan melembab kulit yang kering secara menyeluruh Nah, di sini memiliki dua varian, yaitu GnH Nourish dan GnH Refresh, yang dilengkapi dengan kandungan alami dan telah teruji secara dermatologis. Masing-masing GnH body wash ini memiliki kandungan yang berbeda. Nah, GnH Nourish mengandung orange, blossom honey, pumpkin seed oil, dan sea butter. Sedangkan GnH Refresh mengandung aloe vera, grafesit extract, dan green tea. Nah, teman-teman GnH Nuris dan GnH Refresh cocok untuk semua jenis kulit. Oke, selanjutnya saya akan menemukan GnH Body Wash untuk melihat kelebihannya. Cara penggunaan GN body wash gampang sekali, cukup kita tuangkan 1-2 tetes ke spon dan kita langsung aplikasikan saja ke badan kita. GN body wash juga memiliki banyak manfaat, yaitu membersihkan, memelihara dan sekaligus menutrisi kulit, anti-iritasi dan mencegah kulit kering, memiliki aroma yang segar, dan membuat kulit terasa lembab sepanjang hari. Bagi kalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang produk, bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.